Dolar New Zealand, USD bearish, awasi area kritis. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.67002 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.67322. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212